Harga emas hari ini yang dijual di Pegadaian, Selasa, 20 September 2022, terpantau turun untuk cetakan UBS, sementara cetakan Antam stagnan. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp536.000, tak bergerak dari harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 489.000, turun Rp 2.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Untuk emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual seharga Rp 968.000, sedangkan emas UBS dijual seharga Rp 917.000. Cetakan UBS turun Rp 4.000 dari harga Senin, 19 September 2022. Lebih lanjut, Harga emas 24 karat antam dengan ukuran 5 gram dibanderol Rp 4.605.000, sedangkan cetakan UBS dengan berat yang sama dijual Rp 4.496.000. Harga emas batangan 10 gram cetakan antam hari ini dihargai Rp 9.152.000. Sekian harga emas untuk tanggal 20 September 2022. Untuk mendapatkan harga emas setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.